Dalam Al-Quran Surat al waqiah ayat ke-51 sampai 56, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Kemudian, sungguh, kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, yaitu jenis pohon neraka yang mengakibatkan derita yang luar biasa bagi yang memakannya, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum itulah hidangan untuk mereka pada hari pemanasan. Dalam Al-Quran surat As-Sofat ayat 62 67 Allah Subhanahu Wa Taala juga menggambarkan hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya makan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sungguh kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sungguh. Pohon zakum adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar api neraka yang menyala-nyala. Mayangnya seperti kepala setan. Maka sungguh, mereka benar-benar akan memakan sebagian dari pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka akan mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas sekali. Dan dalam ayat yang lain disebutkan, yaitu di surat ad ayat 43-49, sampai 49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sungguh pohon zakum itu adalah makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sungguh kamu di dunia adalah orang yang perkasa, dan mulia di hadapan manusia padahal kamu banyak berbuat dosa dan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 12-13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih nah inilah gambaran mengenai makanan bagi para penghuni neraka nah pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adapun minuman para penghuni neraka Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya di Quran surat An-Naba ayat 24 sampai 26 Yang artinya Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya Dan tidak pula mendapatkan minuman Selain air yang mendidih dan juga nanah Sebagai pembalasan yang setimpal Dalam surat Muhammad ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Yang artinya yang diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Lalu disebutkan dalam surat Sod ayat 57-58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka adalah air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab lain yang serupa itu berbagai macam bentuknya. Nah penonton semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan meraung-raung dan meminta supaya diberi minuman. Kemudian, mereka diberi minum dengan air seperti besi yang dibakar, besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Dalam Surat Al-Kahfi ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum." Niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah Wasallam bersabda, "Sungguh, air mendidih dalam neraka itu akan dituangkan di atas kepala-kepala kepala mereka." Lalu air tersebut akan menembus sampai masuk ke dalam lambung mereka secara perlahan-lahan supaya mereka merasakan siksaan yang pedih. Kemudian ia pun akan membuat kuah di dalamnya yang mengalir di kakinya dan itulah yang disebut dengan as-sahar. Setiap kali dia mendapat kuah tersebut dia akan dikembalikan lagi dan mendapatkan siksaan tersebut terus-menerus. Kemudian pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pakaian penduduk neraka adalah pelangkin atau aspal. Dalam surat Ibrahim ayat 50-51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, pakaian mereka penduduk neraka adalah dari pelangkin atau aspal, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang dia usahakan, sungguh Allah maha cepat hisabnya. Kemudian, Adapun besarnya tubuh penghuni neraka ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sungguh gigi geraham dalam riwayat yang lain gigi taring orang kafir penghuni neraka ini besarnya seperti gunung uhud dan tebal kulitnya perjalanan selama tiga hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda sungguh antara dua bahu orang kafir di dalam neraka jaraknya adalah perjalanan selama tiga hari bagi orang yang melakukan perjalanan cepat dan di dalam neraka mereka akan meraung-raung menangis berteriak dengan keras dan mereka meminta agar mereka dikeluarkan dan neraka akan tetapi tidak bisa keluar dalam surat fatir ayat 36 sampai 37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak juga diringankan dari mereka azabnya Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir Dan mereka berteriak di dalam neraka sambil berkata ya Tuhan kami Keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penghuni neraka berteriak supaya azabnya diringankan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 49-50 yang artinya, dan orang-orang yang berada dalam api neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari saja maka penjaga jahanam berkata apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan yang jelas mereka menjawab benar sudah datang maka penjaga-penjaga jahanam berkata berdoalah kalian dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka nah selain berteriak meminta tolong kepada para penjaga neraka penghuni neraka pun berteriak minta tolong kepada penghuni surga supaya mereka diberikan minuman dari surga. Dalam surat Al-Araf ayat 50 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hal ini, yang artinya dan penghuni neraka menyuruh penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan surga yang telah dirizkikan Allah kepada kalian. Maka mereka penghuni surga menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Nah, karena begitu beratnya siksaan yang dirasakan penghuni neraka sehingga mereka ingin sekali segera keluar darinya akan tetapi mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut dan mereka terus berada dalam kubangan siksaan yang tidak ada hentinya dalam surat as-sajdah ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini yang artinya dan adapun orang-orang yang fasik kafir maka tempat mereka adalah jahanam setiap kali mereka hendak keluar darinya mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka rasakanlah siksa neraka yang dahulu kalian dustakan anda nah, pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika para penghuni neraka dihadapkan dengan berbagai macam bentuk sisaan tadi, mereka sangat berharap, berharap dapat menebus diri-dirinya walaupun dengan apapun yang mereka miliki. Bahkan mereka menebusnya dengan anak, istri, dan semua harta yang dimilikinya agar dapat terbebas dari neraka. Namun tidak bisa. Dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sungguh, Orang-orang kafir dan mati sedang mereka dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menembus dengan emas yang sebanyak itu bagi mereka itu siksaan yang pedih dan sekali-kali mereka tidak akan memperoleh penolong. Dalam surat Al-An'am ayat 70 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, dan jika dia menembus dengan segala macam tebusan pun niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam api neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan juga azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu ketika di dunia. Dan adapun siksaan yang paling ringan di dalam neraka ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhi wasallam pernah bersabda, sungguh penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang memiliki dua terompah atau dua sendal dari api neraka, dimana dua terompah ini dipanaskan. Begitu dimasukkan ke dalam dua kakinya maka akan mendidih ubun-ubun kepalanya. Seakan-akan dibuat seperti mendidihnya Mirjan. Dan dia yang mengalaminya menyangka bahwa tidak ada lagi orang yang lebih berat siksaannya daripada dia. Padahal ini adalah siksaan yang paling ringan di neraka. Maka bagaimana dengan orang yang paling berat siksaannya di neraka? Nah pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah beberapa kabar tentang api neraka yang disebutkan pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi s.a.w. di dalam hadis-hadisnya maka marilah kita bertobat dan kembali kepada Allah dan menyudahi segala dosa yang ada karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka setelah rahmat Allah kecuali amal soleh yang kita kerjakan oleh sebab itu maka hendaknya setiap kita membenahi diri berusaha untuk menghabiskan waktu kita dengan ketaatan dan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka yang begitu dahsyat dan mengerikan, dan tentunya harapan besar kita adalah memasukkan kita ke dalam surga. Dan tentunya kita berharap, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan dalamnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.